Salam, sore ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 10 saja. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan, setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya Abraham, Lalu sautnya ya Tuhan ayat dua. Firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasih, yakni Isa, pergilah ke tanah Moiria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban pangkaran pada salah satu gunung yang akan berkatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan Memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak, anaknya ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham badannya, kelihatan pada itu jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini." Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Membawa kayu untuk perabotan api dan memikulkannya ke atas punggung Isak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama Lalu berkatalah Isak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan anak domba. <tuh> sama -sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan misbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di misbah itu di atas kayu api. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya saudara sudah pasti tahu kisah ini, dan saudara sudah membaca, mungkin mendengar, pemberitaan berulang kali, karena kita sudah tahu akhir dari kisah ini dari seluruh perikop, kalau saudara baca sampai ayat yang ke-19, happy ending. Tetapi kalau kita baca kira-kira sampai ayat 10, lalu kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, kira-kira apa pendapat kita? Meskipun ini sore hari, kurpa belajar kita mulai menurun, tapi saya percaya saudara sanggup berpikir sejenak, kira-kira kalau sampai ayat 10, perintah itu disampaikan kepada kita, apa pendapat kita, mampukah kita, sanggupkah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Abraham? Mungkin juga apa yang dilakukan oleh Abraham, kalau sampai ayat 10, kita pun mungkin bertanya, Apa ini iman atau kegilaan? Karena kadang-kadang sulit membedakan antara orang yang beriman dan sedikit kejiwaan. Kadang-kadang seperti itu kan, kita sering melihat perkara-perkara itu. Saya ingin mengajak kita sejenak, mengapa Abraham ini ketika dia diperintahkan? Ayat 2, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria. Dan persembahkanlah dia di sana, tolong sambung, sebagai korban bakar. Kalau dibawalah anakmu, lalu lantiklah dia jadi raja, mungkin saya kira kita semua bisa melakukannya. Tapi bawalah anakmu yang kau kasihi, yang dirindukan oleh dia, yang diharapkan oleh dia, yang dijanjikan oleh Tuhan... Tiba-tiba disuruh dipersembahkan sebagai korban bakaran Apa masuk akal atau tidak Lalu kenapa Abraham tidak bertanya dengan Tuhan Mungkin juga berdebat Abraham itu tukang tawar-menawar Pada waktu Sodom dan Gomorrah ingin dihancurkan Kan Abraham sempat tawar Makanya orang Yahudi itu paling pintar dagang Karena dia pinter nawar jadi jangankan manusia, Tuhan aja dia tawar. <risas> Tapi kali ini, herannya dalam narasi Perikop yang kita baca ini, tidak ada satu protes pun dari Abraham. Mungkin dia bertanya, Tuhan, Engkau janjikan dari anakku ini, akan seperti bintang di langit, pasir di tepi pantai. Tapi nyatanya, sekarang dari anak ini, Aku harus korbankan dia. Lalu di mana janjimu itu? Kenapa Abraham tidak bertanya? Coba-coba, coba kita berpikir tidak. Kenapa Abraham tidak bertanya? Apa rahasianya? Apa imannya begitu dahsyat, begitu hebat? Saya kira tidak. Semua sama. Kalau Abraham itu imannya istimewa banget banget, saya pikir. Bukan teladan untuk ditiru. Sementara iman kita ini sebesar biji sawi pun belum tentu kali saudara ya. Barangkali harus pakai mikroskop begitu kaca pembesar. Sebesar apa iman kita ini. Lalu ini terjadi kenapa? Kalau kita perhatikan maka kita simak dengan baik. Kita perhatikan di sini. Coba saya ajak bersama kita membaca ayat pertama, kalimat pertama. Perhatikan di sini. Kita baca bersama. Setelah semuanya, semuanya itu, coba sampai di situ dulu. Setelah semuanya itu, saya mulai bahas dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Ahar hadef farim ha eli. Ahar hadef farim. Kata hadef farim, hadef farim. Berasal dari kata dabar. Dabar itu perkataan, kisah, perjalanan. ya Sekali lagi kisah, perjalanan, pengalaman. Ya. Setelah semuanya itu dari pasal 12 sampai pasal 21. Bahwa Tuhan yang diimani oleh Abraham tidak pernah mengecewakan Abraham. Dan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak terbukti. Karena pengalaman iman itu, dia tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan lupa, setelah semuanya itu, Tidak usah repot-repot belajar bahasa Ibrani, ya. Ahar, hadir, farim, ha'ili, setelah semuanya, setelah semuanya, apa hidup Abraham dengan Tuhan bersama Tuhan? Bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dia Tuhan selalu baik dengan dia Karena itu dia percaya Apapun perintah Tuhan Aku percaya Dia tidak mungkin mengecewakan aku Amin Itu iman Karena ada pengalaman-pengalaman Saya percaya Selama kita mempercayai Pasti ada pengalaman iman Sekecil apapun Percayalah Pengalaman iman itu bukan hanya sesekali dia tersedia terlalu banyak Yang disiapkan Tuhan Buat kita Ini letaknya Setelah semuanya itu Makanya kalau baca Alkitab itu Jangan cepat-cepat Nikmati Saya masih ingat Saya Pendeta gereja protestan Ya Selalu kalau selesai ibadah Selesai doa sapaat Itu disertai doa Bapak kami tapi satu kali saya tidak khutbah, saya duduk dekat operator, saya perhatikan intonasi jemaat ketika berdoa Bapak kami. Bapak kami di sorga, mantap. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi ini seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya cukup melas. Dan ampunilah akan segala kesalahan, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat itu di, tidak dibaca ada ayatnya, dibaca enggak rela. Makanya kayak kaset keteling sut, Saudara. Ya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau tidak baca dosa ya, karena ada ayatnya. Dibaca tidak rela mengampuni. Makanya bacanya rada cepat. Nah ini akibatnya kita lewat. Kita tidak menikmati. Makanya mari kita mulai membaca menikmati. Kita lihat kisah ini begitu jalannya lancar. Ternyata kuncinya ada pada ayat pertama. pertama setelah semuanya itu. Karena kata hadif farim. Berarti setelah pengalamannya, kisahnya, perjalanannya, ceritanya, semuanya Ketika Abraham berjalan bersama Tuhan Selama ini Tuhan tidak pernah mengecewakan Saudara punya pengalaman iman? Saya percaya apapun yang kita hadapi ini Mujijatnya tetap sama untuk orang yang percaya Katakan amin Beri kemuliaan buat Tuhan itu penting sekali, karenanya kita perhatikan di sini kenapa begitu mulusnya. Saya ingin kasih contoh. Memang iman itu kadang-kadang tidak mengikuti apa yang kita pikirkan. Saya punya pengalaman ditahan 6 tahun dalam penjara, bukan korupsi, karena itu tahun 72 KPK belum ada. Tapi karena pindah agama, ya zaman itu, ya zaman yang supersi, apa saja yang mengganggu keamanan, kestabilitasan nasional, dianggap berbahaya. Karena statement saya perpindahan itu, mengganggu dan menggoncangkan, saya ditangkap. Dulu itu ditangkap, dulu baru diperiksa. Gitu. Dan kita tidak tahu Dan Pempres 11 itu bisa menangkap orang selama satu tahun tanpa diperiksa Jadi saya disimpan dulu satu tahun Dua tahun ya Dan tidak boleh dibesuk Tidak boleh ada keluarga tahu Itu jauh waktu itu Itu masa suram sekali Sekarang hukum di Indonesia sudah jauh lebih baik Periksa terus gak pernah ditangkap-tangkap. Itulah pengalaman Abraham. Dari tidak punya sama sekali, dia berikan sama-sama. Makanya perhatikan. Seperti tanpa hambatan ketika diperintah oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Kita lihat di sini narasi ini. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, memanggil kedua bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Seperti sukacita sekali, kan? Ya, intonasinya itu ada di sini, seperti betul-betul happy dia melakukan ini. Pada hari yang ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Lalu ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Tolong sabung. Sesudah itu. Loh, padahal dia tahu dia tidak akan anaknya kembali. Tapi dia mengimani secara tidak langsung. Dia bernubuat untuk dirinya kami akan kembali. Karena itu kalau beriman Nubuatkanlah diri kita ini Perkara-perkara yang baik Amin Jangan eh, merah, apa? Dikuasai oleh pikiran kita Masa depan kita Seolah-olah sesuatu terjadi yang jelek Ya Coba kita nubuatkan diri kita yang baik Tapi sayangnya Kita sering mengutuki diri kita sendiri Belum apa-apa Maaf dalam nama Yesus kita bilang, sial aku ah, Pegang kepala Kita mestinya diberkati Malah kita bilang, sial Tidak boleh itu Celaka aku, loh kenapa? Mulai sekarang bilang, berbahagia aku ah, buatkan perkara-perkara yang Baik, jadilah menurut Perkataanmu Amin. Oh. Jadi dengan kata lain Tidak boleh membawa-bawa itu Karena itu akan me Memeteraikan perkara-perkara yang tidak baik Mulai malam ini nubuatkanlah masa depanmu yang indah-indah Dalam nama Yesus Dia tahu dia harus mengorbankan anaknya Tapi dia bernubuat di situ. Kami akan kembali Abraham sedang tidak berbohong Abraham sedang berharap Ya sebab Perkataan-perkataan yang baik membuktikan kita hidup ini punya harapan Amin Mengatakan hal-hal yang jelek terhadap masa depan kita Berarti kita sudah memutus mempunis diri kita seolah-olah tidak ada hak. harapan Saudara punya harapan Saya percaya dalam nama Yesus terlalu banyak harapan bagi kita Amin situ itu iman dengan iman yang demikian sehingga iman itu dicoba Abraham mengalami pencobaan semua mengalami ujian ujian, ada pencobaan suami, istri, pernikahan rumah, tangga, semua ada ada pencobaan jadi jangan lupa hidup ini ada pencobaan, ada tantangan ada rintangan, ada hambatan. jangan takut, Tuhan beserta kita Sebab disitulah kita bisa melihat buah-buah iman bukti-bukti iman dalam perjalanan hidup kita. Kalau tidak ada tantangan itu bukan iman, itu sulap. Saudara, jadi karena itu iman itu di sana. Ada tantangan, orang menikah itu ada tantangan. Ya, itulah ayat ini menyatakan dengan semuanya bahwa hidup itu lurus. Iman itu perlu bu bukti. Iman itu perlu ada buahnya. Semua lewat ujian dan coba Cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, persoalan, pergumulan di dalam hidup itu ada semuanya, ada buah daripada I iman. Iman itu praktis, iman itu bukan. Jangan saudara berhayal memindahkan gunung, tapi cukup hal-hal yang kecil. Lalu Abraham melakukan itu semua. Lalu ketika Ishak bertanya, "Di manakah anak domba korban bakaran itu?" Apa Abraham tidak mikir Mungkin Abraham berpikir seperti ini Ketika dipotong anakku ini Darahnya muncrat keluar Dia akan memercik mungkin jadi anak-anak Ishak Jadi banyak-banyak sekali Ratusan ribuan itulah seperti bintang di langit Dan seperti pasir di pantai Mungkin juga Abraham terpengaruh dengan pengorbanan yang ada di sekitar waktu itu karena mengorbankan anak pada waktu itu dianggap untuk supaya mendapat kesuburan, kemakmuran. Mungkin Abraham berpikir seperti itu cara Tuhan, tetapi sesungguhnya tidak. Abraham menjawab dengan jelas sekali bahwa dikatakan di situ ketika pertanyaan Ishak itu, maka kita perhatikan di sini. Ya, ketika di sana ditanya, ya anakku bertanya, ya, "Di manakah anak domba untuk korban bakaran itu Saud Abraham tolong sambung. Iya. Iya, katakan di situ bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Kata Tuhan yang akan menyediakan karena diterjemahkan Allah itu disebut Elohim Yireh. Elohim Yireh. Ayat yang ke-18 kalau kita perhatikan di sini dengan jelas, ya di situ eh, ayat 14 dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Sekali lagi Tuhan Bahasa Ibraninya Adonai Yireh Adonai Yireh Saya ucapkan bersama Adonai Yireh Adonai itu tulisannya itu Yahweh YHWH, Tapi disebut huruf besar semua Tuhan Dipanggil Adonai Adonai Yireh Sekali lagi Adonai yire Tuhan, Tuhan menyediakan. Kata yire berasal dari kata yara. Yire bukan hanya menyediakan. Tuhan melihat, Tuhan melawat, Tuhan menyediakan. Adonai yire, Tuhan melihat, Tuhan melawat, Tuhan menyediakan. Saudara percaya mata Tuhan melihat kita sekarang. Dia tahu kebutuhanmu, dia tahu pergumulan kita, dia tahu kesulitan kita, dia tahu permohonan kita. Dan saudara percaya di tengah kebaktian, dia bukan hanya melihat, tapi dia malah melawan. Dan saudara mengimani bahwa Tuhan menyediakan? Ya, jadi dikatakan Adonai Yirei. Coba ucapkan sekali lagi. -e. Tulis di statusmu, supaya jadi berkat bagi orang lain. Ya, Adonai Yir-e Tulisannya Y-H-W-H y Yir-Y-I-E -Y Terus kasih tanda pakai E Yir-e Adonai Yir-e Artinya apa? Tuhan melihat Tuhan melawat Tuhan menyediakan Bahasa Indonesia kurang menampung semuanya Karena kalau dengan ditulis semua Alkitab ini double tiga kali tebalnya saudara kalau seperti itu Tapi percayalah Adonai Yir E Tuhan yang menyediakan Tapi bukan hanya Adonai Yir'e Tuhan menyediakan Tuhan melihat Tuhan melawat Tuhan Saudara percaya sekarang sedang dilawat Tuhan Lewat sabda Tuhan ini Dia sedang melawat Jadi Tuhan melihat Tuhan melawat Percayalah imani Pulang dari sini Tuhan menyediakan ya, Yang menjadi pergumulan kita dia sudah sediakan. Mari kita buktikan iman ini. Ya mari bersama-sama kita mengimaninya. Sekali lagi kita ucapkan Adonai Year -e. Adonai -e. Pulanglah dengan firman Tuhan ini. Kita berdoa.